semua orang tentunya sudah tahu bahwa dirinya akan mengalami kematian yang berarti ia pindah dari alam dunia ke alam kubur dan dalam alam kubur ini merupakan penantian untuk menuju alam akhirat jika di alam kubur ini mendapatkan kenikmatan, maka tahap berikutnya di alam akhirat nanti akan mendapatkan nikmat pula namun sebaliknya jika di alam kubur mendapatkan siksa maka, jelas di alam akhirat nanti akan mendapatkan siksa yang lebih berat lagi. Demikianlah penjelasan manusia menuju alam akhirat, di mana agar kita tidak terlena oleh kemewahan dunia, maka segeralah ingat bahwa kita nanti akan mengalami seperti ini karena tidak sedikit manusia lupa daratan, sebab harta melimpah, pangkat, dan jabatan. Dari itu, dengan hadirnya pemaparan kami. Tentang menyibak berita dari alam kubur Ini daripada mampu Menggugah hati yang gelap Sebagai bahan renungan Bahwa berita tentang adanya siksa kubur Benar-benar ada Oleh karenanya Segera mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya Untuk menuju ke sana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Namo Buddhaya Rahayu diring sembiko lo. drop drop. Pertama-tama, adalah kita panjatkan puji syukur atas anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan daya kepada kita. Serta salam dan salawat kami sampaikan kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW Karena wasallam. Karena dialah kita mendapat tuntunan dari jalan gelap menuju jalan yang terang. Pada kesempatan kali ini Kami akan mengulas tentang Masalah kematian Di dalam hadis Riwayat dari Bukhari Dan Muslim Dari Anas di mana telah Kesabda Rasulullah SAW Sebagai berikut <tuh> Sungguh adalah masing-masing dari kalian menginginkan kematian. Karena adanya kesetiaan hidup yang menimpanya, seandainya ia benar-benar menginginkan untuk mati, maka hendaklah mengucapkan, "Ya Allah, hidupkanlah bila hidup itu baik untuk diriku, dan matikanlah bila mati itu baik untuk..." dan matikanlah bila mati itu baik hadis tersebut merupakan suatu pesan dari Rasulullah SAW ya ini larangan bagi kita umatnya untuk menganyanyi kematian hanya landasan beban itu Sebab Allah itu tidak akan menguji pada hambanya Lebih kuat Atau luar batas kemampuan hambanya Semua orang pasti mengalami yang namanya Ujian dan cobaan hidup Akan tetapi Masing-masing itu Perlainan tingkatannya Sesuai dengan kegiatan keimanannya Tersebut. bahkan juga telah disebutkan di dalam hadis yang lain yang berasal dari Jabir bin Abdullah dimana telah bersabda Rasulullah SAW berikut: kalian janganlah mengangat-angat kematian sebab kematian itu merupakan sesuatu yang dahsyat. namun yang paling bagus untuk kalian ialah jika seseorang dapat diberikan kesempatan untuk bertobat oleh Allah subhanahu s.w.t karena itu janganlah sekali meminta untuk mati hanya karena menghadapi coba hidup dan rintangan yang sedang kita hadapi sekarang ini baiklah bahwa sama ini merupakan ujian dan cobaan bagi hidup kita akan tetapi mohonlah untuk diberi umur yang panjang dan memohonlah dengan umur tersebut kita dapat senantiasa bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta memohon rahmat dari ridho dari Ridho Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga kita dapat melalui hidup ini Dengan tetap dalam iman Dan ta'wah kepada Serta mendapatkan pelindungan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar selamat di dunia dan akhirat Nanti Itulah yang seharusnya kita Jangan Apa yang bisa saya sampaikan Apabila ada kegeliruan atau kesalahan Itu dikarenakan kurangnya ilmu pengetahuan kami Oleh sebab itu Saran dan kritik yang membangun Sangatlah kami butuhkan Akhir kata kami ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi namu doyo wahayus aku tuh kalis ingkrop doyo ngering sangi